Sebenarnya tak ada yang terlambat, hanya saja ada sok toko yang tak ingin menunggu lama, dan satunya lagi tak kunjung memberi kepastian. Semuanya berubah Semuanya berubah lebur retak terkendali Lebih sensitif Lebih kritis Dan selalu diburu waktu yang hanya hitungan jari Perihal perasa yang terbentuk ini Tak jua menemukan solusi Maksud hati agar tak berujung sakit Melalui bait bait yang telah usai, tetapi melenceng ke jalur merindui. Maaf, maaf, maaf, maaf, tentang keterlambatan sejua perihal kamu yang enggan sebab lelah dengan keputusan yang lambat atau sudah jengah dengan kisahku yang senduh Di sini aku sudah mengikhlaskan mencoba merelakan